Ada Allah berfirman, "و ya. يحل Dihalalkan buat kamu yang baik-baik, ya. diharamkan yang tidak baik buat kamu. Ya. Nah contohnya bir haram, lo kerjaan deh minum bir, pasti lu lu kena penyakitnya. gitu. kena penyakit. Hilang akal. Kamu berjudi, silakan lo berjudi, pasti lo akan kena um, apa? Rikshusku berjudi itu nggak nyaman, miskin lah, mas gila. Nanti. Nanti udah bilang. <tuk> nggak kamera bang Haji, <laughs> bang Haji itu sudah bilang judi haram ya bang Haji. Ya itulah tadi wahyu hari mualimul Iya. Jadi dihalalkan. Jadi Islam itu yang diharamkan apa sih? Yang merusak kamu. Itu enggak iya. boleh. Artinya Islam itu menjaga kesehatan kamu, menjaga keselamatan kamu dengan mengharamkan hal yang akan merusak kamu, kan gitu soalnya. Betul. Ya dasarnya. Dan, ya. dan itu kan jumlahnya sedikit bang Haji ya. Men, hmm. apa sih? Iya. <laughs> yang jelas di Quran kan, yang jelas di Quran itu ya hamar, judi babi, darah bangke, selebihnya kan? iya dikit itu gini aja deh, somay enggak ada kan somay somay enggak ada nasi padang halal loh. kan bagus itu gitu kan. Dan, dan nih Bang Haji ya saya yakin Bang Haji kalau bir itu Misalnya dihalalkan, gak banyak yang minum tuh Bang Haji. Pusing soalnya. Iya karena, karena, pertama dia tahu jeleknya. Dan yang kedua, dia akhirnya agak penasaran kalau udah halal. Hmm. Saya kasih contoh Bang Haji ya. Hmm. Kita itu, ketika pacaran, pacaran ini kan haram. Karena Terhasil, dua orang ya? keluar. Tapi, Pas lagi pacaran, pengen ketemu terus dengan pacar kita. Begitu udah kawin? Begitu udah nikah, kita selalu cari alasan untuk pisah sama istri kita. <tos <attractions> <tos <tos <tos> <tos> <tos> Itu benar udah, kata Abang Haji. Merangkap <tos> setan, nah masalah. Anda begitu? <tos> <tos> Anda begitu ban <bangin> bisa. <tos> nah...